ya untuk materi saat ini susipal kalian bisa boleh makan apa aja coba kalian lihat keliling teman apa aja uh, ada ini kang ini apa Aun. ini daun. Daun. oh ini daun min ya ini kang Nanti. Nanti. ini kang Poki alam. Nanti. tapi yang paling langka itu adalah ini wow. Wow. Pak, itu Kang. Pohon kopi. Oh. Kalian seduh aja langsung. Oh, iya. Bisa dia langsung bisa, dimakan tuh Udah manis mah.